Dilaras, nada bermelo. Cinta dalam dada, mertuanya. Sangi menjalin hatimu hatiku seuntai bagai rapsodi Dirama lagu ini merasirap sudi Merangkan titik laras nada bermel Mertunya membawa irama Bisikan lautan mimpi Irama ini Mengiringi aluna Masa insani menjalin hatimu hatiku seuntai bagai raksodi